tidak punya sihir. Apa harus kulakukan? Apa yang kau lakukan? Kau tidak berbau. Terima kasih eh apa? Aku diberitahu kalau planet bumi bau seperti ikan busuk, tapi kau tidak. <tuk> Apalagi yang unicorn bilang tentang planet bumi. Oh, uh, kalian dan bukan aku tadi cerdas di hutan. Aku Tidak, kenapa tidak. tidak? Lalu apa rencanamu? Tunggu, aku tahu. Ini kita harus melakukan pencarian ke Zembur ke kota Pegasus? ya, kita harus tahu apa yang terjadi pada sihirmu dan mengembalikannya mereka bisa sihir, mungkin mereka bisa bantu uh, tapi Pegasus itu tidak bersahabat bagaimana kalau kau salah tentang mereka? bodi bumi sudah keliru tentang Unicorn seharusnya mereka bisa terima kita dengan